Hai, perkenalkan, namaku Sri Lestari yang sering dipanggil Sri Aku pindahan dari desa Sejak kecil, aku hidup di desa hanya dengan ibu Di desa, aku dirawat dan dibesarkan hanya oleh ibu Aku memang hidup dengan ekonomi yang rendah Tapi meskipun begitu, tidak pernah memudarkan semangatku untuk melanjutkan di sekolah tinggi Ini sih, eh colun, mau nanya kamu di mana ya? Eh masih di raninya loh. Colun nanya. <tuk> Ayo kita ambil aja. iya ya silakan masuk Jadi so dia <tuk> aku <tangan> di Selamat ulang tahun anakku tersayang Semoga Hadiah yang diberikan oleh ibu Dapat kamu manfaatkan Dengan baik Kalau kamu lapar Ibu udah siapin sarapan di meja Ibu berangkat kerja dulu ya nak Bapaknya masih tidur Atau Semoga serius suka sama unga. bu, nah, bu mau kemana hai, pagi-pagi hai, udah mau berangkat hai, ya, ini ada banyak hai, di rumahnya hai, oh, hai, hai, hati-hati ya bu hai, ya, mari bu ya. ulang tahunku. Eh, Ibu kasih hadiah apa ya? Kertas saya kayak meja. HP ternyata ibu tahu apa yang aku pengenin ya aku sama teman baru nih Kita butuh klarifikasi nih Kalian mau klarifikasi apa sih? Ya klarifikasi aja Kok tiga-tiga deket sama gitu hmm, Kan sisri lumayan pinter nih kata kalian And then lumayan cakep juga sih anaknya Ya sebenarnya pengen ngedeketin aja gitu Supaya dapet followersnya Ada notif apa tuh? Udah dibalik banget tuh. Apa jangan-jangan Anda menyukai salah satu follow Sri Atau gimana? Jujurly saat aku lihat followernya si Sri Itu kan ada si Joshua Jadi ya langsung aku follow aja Eh kamu sih ya? Iya Kamu Citra ya? Ya, Lain, sama, sama orang soalnya gigi sama yang realita udah, udah, udah, aku udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ya udah, oh, ya. nggak loh, jiejie, tunggu, anjir apaan sih? Ye -ye. Eh, kalian tahu nggak si Sri kan tadi aku sapa, dia nggak ngejawab tahu, kayak sombong banget gitu. ih eh, serius kok bisa ya Yosua mau sama orang kayak gitu? apa aku cari ininya si Sri aja ya, terus aku bikin akun fan biar bisa ngelihat komen si Sri. Bikin akun IG V apa lagi ya, biar bisa ngehack komen si Sri? Nah, akhirnya udah bisa juga. ig sih sisri mana ya? edit, kamu kan Aku tahu apa-apa mereka itu ini sama kamu kita jadi selama ini yang head comment di postingan aku itu kamu loh kok kamu baca bos aku sih itu kan privasi kamu mikir nggak sih cit perasaan kamu kalau jadi aku halah lebih banget sih Sri. orang cuma komen gitu doang orang kemarin aja aku sapa kamu kamu nggak ngejawab kok bisa ya Joshua suka sama kamu oh jadi ini karena Joshua ya terus kamu bener-bener beda ya di dunia maya sama dunia tak bener-bener beda <tuk> Thank <laughs> you.